King Huan-Huan menyaksikan situasi kacau yang tak tertandingi di gunung dari langit di luar gunung suara iblis. Sepasang tangan lembut mendarat dengan lembut di sitar Phoenix Surgawi dari waktu ke waktu. Dia akan mengulurkan tangan jika situasinya menjadi buruk. Meskipun dia akan sangat lelah menggunakan Heavenly Phoenix Sitar dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah seperti itu pada saat ini. Wanita muda itu diam-diam menyaksikan Demon Sound Mountain. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa bantuannya tampaknya tidak perlu. Trio Lindung sudah membalikkan seluruh gunung suara iblis. Mereka benar-benar mendapatkan posisi di atas lawan masing-masing. View. King Huan-Huan diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat adegan ini. Namun, saat dia hendak menarik jarinya dari sitar Phoenix Surgawi, matanya tiba-tiba mengeras. Dia tiba-tiba berbalik. Hanya untuk melihat seorang pria berpakaian putih tampan berdiri di sana dengan senyum di sana. Kamu siapa? Wajah Ying Huan-Huan berubah sedikit dingin. Mata besarnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Mona, tidak perlu takut. Aku Sen Yun dari Yuan Gate, salah satu dari delapan jenderal jiwa. Pria berpakaian putih itu tertawa. Gerbang Yuan, wajah Ying Huan-Huan yang sudah agak dingin berubah sepenuhnya menjadi es ketika dia mendengar dua kata ini. Dia mencibir. Jadi itu sebenarnya anjing Yuan Get. Wanita ini tidak punya waktu untuk ngobrol santai dengan kamu. Enya, hehe. Gadis kecil yang cantik. Tidak baik berbicara dengan cara seperti itu. Shen Yun jelas dikejutkan oleh cemohan Ying Huan Huan yang tiba-tiba ini. Dia segera sedikit mengernyit. Sudut-sudut mulutnya terangkat membentuk senyum lucu. Ketika tubuhnya bergerak dan mendekati Ying Huan Huan dengan cara yang mirip hantu. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya mengangkat dagu Nona Muda itu, ledakan. Namun, kedinginan melonjak dalam mata besar Ying Huan Huan saat dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya langsung memetik senar sitar, kecemerlangan merah berapi diikuti oleh gelombang suara liar dan kejam mengecam Senyun. Ekspresi Senyun sedikit berubah ketika gelombang suara liar dan keras menyapu. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong dan bayangan muncul segera. Afterimage ini dengan paksa dihancurkan oleh gelombang suara. Sungguh keindahan yang kecil dan sulit diatur. Namun, ini akan lebih menarik bukan? Tubuh Shen Yun muncul tak jauh dari situ. Dia tersenyum menatap wajah dingin Ying Huan Huan dan dengan lembut berkata, Harta Yuan murni ini memang kuat. Namun, aku bertanya-tanya berapa kali kamu dapat mengaktifkannya dengan kekuatan kamu saat ini. Petik 2, Cukup untuk membunuhmu. Wajah Ying Huan Huan sedikit pucat. Dia segera tertawa dingin ketika tangannya yang lembut mendarat di tali sitar. Tiba-tiba, dia menariknya dan menangis phoenix yang jelas sekali lagi terdengar. Sepasang sayap merah besar yang berapi-api membentang dari Heavenly Phoenix Zither. Setelah itu, mereka disertai oleh gelombang suara yang mengejutkan saat mereka dengan keras menamparkan Senyun. Senyun tidak berani meremehkan kekuatan sitar phoenix surgawi ini. Dengan mengepalkan tinjunya, segel batu hitam berubah menjadi air terjun hitam yang bertabrakan keras dengan sayap merah yang berapi-api. Bang, suara keras dan jelas bergema di tempat itu. Air terjun hitam dipantulkan kembali dengan paksa. Namun, Senyun telah meminjam momen ini untuk sekali lagi menarik diri secara eksplosif dan menarik diri dari jangkauan sayap yang ofensif. Senyun jelas sangat licik. Dia menyadari betapa melelahkannya mengaktifkan Pure Yuan Tracer diberi kekuatan Ying Huan Huan. Karenanya, dia tidak menghadapinya. Jelas, dia berencana untuk menyeret keluar sampai Ying Huan Huan benar-benar kehabisan tenaga. Harus dikatakan bahwa rencananya memang cukup efektif. Jika kondisi Ying Huan Huan berada di puncaknya pada saat ini, dia mungkin masih bisa bertarung dengan dia dengan menggunakan Heavenly Phoenix Sitar. Namun, Melanggar formasi Demon Sound Mountain sebelumnya telah sangat melelahkan Ying Huan Huan meskipun dilakukan dengan cara yang tampaknya kasual. Oleh karena itu, aura Ying Huan Huan mulai layu pada tingkat yang mengejutkan karena strategi Shen Yun. Sementara auranya layu, kecepatan di mana tangannya yang halus dipetik pada senar sitar juga menjadi lebih lambat. Sementara serangannya tidak diragukan lagi kehilangan ketajaman mereka sebelumnya. Sen Yun jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia segera merasakan bahwa serangan Ying Huan Huan telah melambat. Senyum dingin melintas di matanya saat tubuhnya tiba-tiba melontarkan ledakan. Ying Huan Huan menyaksikan sen Yun, yang sekali lagi menembak dengan eksplosif ke arahnya. Dia mengepalkan gigi peraknya dan hendak mencabut senar sitar lagi. Temanmu itu tampaknya tidak tahan lagi. Tawa lembut Senyun tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya saat jari Ying Huan Huan hendak bergerak. Jari-jari Ying Huan Huan tiba-tiba membeku sesaat. Penglihatan pinggirannya tanpa sadar melayang ke tempat di Demon Sound Mountain, di mana lindung berada. Namun, dia tidak melihat situasi yang digambarkan Senyun ketika matanya melihat ke atas. Segera setelah itu, hati Ying Huan Huan tiba-tiba tenggelam. Sosok sudah mendekatinya tepat saat jarinya hendak mencabut sitar lagi. Kecantikan kecil, kamu masih sedikit terlalu berpengalaman. Senyun tertawa pelan, segera kekuatan telapak tangan yang tangguh mendarat di bahu Ying Huan Huan tanpa ragu-ragu. Bang, ledakan! Dua suara muncul hampir bersamaan. Sosok Ying Huan Huan terbang mundur, sementara sosoknya terbang mundur. Jari-jarinya bergerak melintasi senar sitar. Gelombang sonik liar dan keras juga menabrak tubuh Senyun Yun dengan kecepatan kilat. Senyun Yun dengan cepat mundur. Kekuatan Yuan yang kuat melonjak di tubuhnya. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya, pakaiannya sudah menjadi compang camping. Sementara bekas luka berdarah muncul di dadanya. Ekspresi Senyun Yun langsung menjadi gelap ketika dia melihat penampilannya yang kasar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Ying Huan Huan. Tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ying Huan-Huan. Mayestik Yuan Power bersiul saat telapak tangannya dengan keras menamparkan ke bawah. Lengan naga hijau lindung mengayunkan pohon hitam. Kekuatannya yang mengerikan langsung menyebabkan udara meledak. Itu meninggalkan Afterimage karena tanpa sengaja menghancurkan tanpa ampun ke tubuh macan tutul emas raksasa yang menuduhnya. Suara yang dalam menyebar di hutan. Macam tutul emas raksasa itu ditabrak dengan kejam ke tanah. Banyak retakan besar langsung menyebar keluar dari bawah tubuhnya. Setelah meratakan leopard emas raksasa, Lindong baru saja akan membuat langkah berikutnya ketika dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menoleh. Adegan Ying Huan-Huan dikirim terbang di langit yang jauh tercermin di matanya. Ekspresi Lindung berubah menjadi sangat gelap dalam sekejap ketika dia melihat sosok halus wanita muda itu menembak ke belakang. Tubuhnya bergegas keluar, namun, rasa sakit tiba-tiba ditularkan dari kaki kanannya. Macan tutul emas raksasa benar-benar ganas menggigitnya. Kekerasan dalam mata Lindung meletus saat ini. Lampu hijau melonjak di atas kakinya dan mereka langsung berubah menjadi kaki naga hijau. Setelah itu... Sebuah kaki diangkat dan dengan kasar menginjak ke bawah kemacan tutul emas raksasa dengan kekuatan seperti gunung yang berat. gedebuk gedeuk, gedebuk serangkaian suara yang sangat dalam menggema di hutan, sementara retakan besar meluas. Pada saat kaki lindung mendarat, permukaan tanah dalam selusin kaki sudah hancur, sementara kepala macan tutul emas raksasa diinjak-injak menjadi daging. Darah segar meresap ke tanah. Membentuk adegan yang sangat gelap dan berdarah. Swoosh, Lindung menginjak macan tutul emas raksasa yang telah berubah menjadi pria kulit macan tutul. Dia meraih yang terakhir dalam satu gerakan cepat dan tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif dengan kepakan sayap naga hijau di punggungnya. Kecantikan kecil, dengan patuh menyerahkan sitar kuno, Senyun menatap pucat yang menghadap Ying Huan Huan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ying Huan-Huan menatapnya dengan mata sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jari-jarinya mendarat di tali sitar. Tetapi mulutnya akhirnya mengeluarkan erangan teredam saat dia akan memetik. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Kekuatan di dalam tubuhnya sudah benar-benar habis ketika dia menggunakan Heavenly Phoenix Sitar sebelumnya. Karena itu, dia akhirnya mengalami serangan balasan ketika dia mencoba untuk mengaktifkannya kembali dengan paksa. Betapa keras kepala, karena ini masalahnya. Aku hanya bisa menghancurkan bunga ini. Sayang sekali, Shen Yun terkekeh. Dia mengepalkan tangannya saat tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Setelah itu, cahaya dingin berkedip di atasnya dan riak mengerikan langsung keluar dari tombak panjang dan menembus ke arah Ying Huan Huan. Ding, The Heavenly Phoenix Sitar di pelukan Ying Huan Huan ditempatkan secara horizontal karena digunakan untuk memblokir ujung tombak. Namun, kekuatan yang besar dan kuat dari yang terakhir masih menyebabkan rasa manis yang ditransmisikan dari tenggorokannya. Swoosh, Senyum di wajah Senyun semakin lebar ketika tombaknya terhalang. Tubuhnya bergerak saat ujung tombak sedikit dimiringkan. Kali ini, ia menggambar busur yang sangat rumit dan menusuk ke arah Ali Xinghuanhuan. Bang. Namun. Suara angin bergegas yang membawa aroma berdarah lebat tiba-tiba melanda saat tombak Senyun Yun ini mendorong ke depan. Ekspresinya sedikit tenggelam, ujung tombak berputar dan menusuk ke depan dengan eksplosif. Setelah itu, ia menembus tumpukan daging berdarah yang dulunya adalah macan tutul emas raksasa. Ledakan, Senyun tampak sedikit terkejut ketika tombak menembus leopard emas raksasa. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut pada saat berikutnya. Macan tutul emas raksasa di depannya tiba-tiba meledak. Kaki naga yang ditutupi sisik hijau merobek udara. Itu disertai dengan darah segar yang tampaknya meresap ke langit saat datang dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, kaki itu diayunkan dengan kejam ke tubuhnya di depan wajah Senyun yang telah mengalami perubahan drastis. "Bang," suara yang dalam bergema keluar. Senyun dikirim terbang 100 meter ke belakang dengan tendangan ini. Dia memantapkan tubuhnya sebagai jejak darah muncul di sudut mulutnya. Terampil, senyun Yun tertawa. Matanya menaksir sosok muda kurus yang muncul di langit. Lindong, hati-hati. Dia adalah salah satu dari delapan jenderal jiwa gerbang Yuan. Hati Ying Huan-Huan santai ketika dia melihat sosok yang muncul di depannya. Namun, dia juga buru-buru memperingatkannya. Ekspresi Lindong gelap dan keras saat dia menatap senyun Yun. Segera.